Jatuh, beberapa tokoh terbang di ketinggian rendah di luar Sky Merchant City. Mereka tidak bergerak dengan cepat, tetapi mereka bergerak dalam keheningan total. Bahkan aliran udara tempat mereka melintas sudah berserakan. Seolah-olah mereka adalah hantu, jalan yang mereka ambil sangat terpencil. Oleh karena itu, masih belum ada orang yang dapat menemukan beberapa tokoh ini secara diam-diam meninggalkan kota. Meskipun saat ini Sky Merchant City sangat kacau. Swoosh, sosok-sosok itu mendorong udara kosong dengan jari-jari kaki mereka, dan bergegas maju sekali lagi. Jubah hitam yang sangat besar menutupi tubuh mereka, saat angin bertiup, itu mengangkat sudut jubah hitam tokoh utama itu. Wajah tampan itu milik Xie Yan dari Gua Angin Iblis, Kepala Gua Junior, Pelindung Liu dan yang lainnya telah terjerat oleh seseorang. Seseorang dengan lembut menyatakan di belakang Xie Yan. Ya. Si Eyan mengangguk sedikit, ekspresi gelap melintas di matanya. Ketika dia melihat ke belakang, dan berbicara dengan suara seram. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkan gua angin iblisku. Kami akan mengabaikan mereka untuk saat ini. Secara alami akan ada seseorang yang akan menerima kita begitu kita meninggalkan Sky Merchant Regent. Kita tidak perlu khawatir lagi. Petik 2 Dimengerti Beberapa orang di belakang mengangguk dan menjawab setelah mendengar ini. Haha, saudara Siyan, metode kamu untuk menipu semua orang ini tidak buruk. Tapi aku khawatir itu tidak seefektif yang kamu pikirkan. Namun, tawa tiba-tiba ditransmisikan dari atas gunung ke depan mereka setelah kata-kata itu terdengar. Ci, beberapa sosok yang bergegas maju, tiba-tiba membeku pada saat ini. Ekspresi Xie Yan gelap ketika dia mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dingin menatap sosok berpakaian putih di gunung. Dan tertawa dingin. Zou Kamu benar-benar bisa mengikuti aku. Petik dua Haha. Karena kamu memiliki rencana brilianmu. Tentu saja aku akan memiliki trik sendiri. Zou tersenyum ke arah Xie Yan dan berkata. Kamu mungkin bisa melacakku. Tapi kamu sombong datang sendirian. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat merebut item di tangan aku hanya dengan kamu sendiri? Xie Yan berkata dengan dingin. Aku tentu saja tidak sendirian. Zhou Gan tertawa dengan segera. Matanya melihat ke arah hutan di utara ketika dia berkata. Brother Chen Ying, karena kamu ada di sini. Mengapa kamu juga tidak mengungkapkan dirimu sendiri? Haha, aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari saudara lelaki Zhou. Tawa nyaring terdengar dari hutan setelah suara Zhou terdengar. Selanjutnya, beberapa sosok tersapu. Pemimpin mereka adalah Chen Ying dari Illusionary Dimensek. Mata Xie Yan sedikit suram saat dia menatap Chen Ying yang muncul. Dia berbicara dengan senyum dingin. Sejak kapan Illusionary Dimensek dan The Universe Sekev berakhir bersama? Aku hanya punya satu menara perak di sini. Bahkan jika kamu mengambilnya, milik siapa itu? Petik 2, Saudara Xie Yan, tidak perlu mencoba dan menimbulkan konflik di antara kita berdua. Tidak peduli apa, kita pertama-tama akan mengambil menara perak dari tanganmu, sebelum memutuskan bagaimana membaginya. Zou Gan berkata sambil tersenyum, bawa pergi, bukankah kamu sedikit optimis? Xie Yan berbicara dengan suara seram, haha, para ahli dari Gua Angin Iblismu pada dasarnya telah sepenuhnya ditembaki pada saat ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengandalkan orang-orang ini di sisi kamu, kata Chen Ying sambil tersenyum. Apakah begitu? Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ekspresi aneh melintas di mata Xie Yan saat dia berkata. Chen Ying dan Zhou Kun menyipitkan mata dan saling bertukar pandang. Keduanya terdiam sesaat, sebelum mereka tiba-tiba bergegas ke depan. Majestic Yuan Power tersapu dan langsung berubah menjadi dua aliran hebat yang menyapu Xie Yan. Namun, Xie Yan hanya tertawa dingin di hadapan serangan gabungan dari keduanya. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menghentikan serangan. Tepat ketika serangan akan mencapai kepalanya, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam tiba-tiba perlahan berjalan maju dari belakangnya. Tangan yang keriput mengulurkan tangan. Cahaya hitam tertinggal di ujung jarinya. Sementara dia mengusap tangannya, retak, tangan layu dan kurus dengan kuat meraih dua aliran Yuan Power yang telah tiba. Akhirnya, itu terkepal dengan keras, dan sebenarnya secara paksa menghancurkan aliran Yuan Power. Bang, sosok manusia itu melambaikan lengan bajunya setelah meraih pilar Yuan Power dan menyebabkan mereka meledak. Riak cahaya hitam melingkar dipancarkan. Itu menyapu duo Zhou Kun dengan kecepatan seperti kilat. Kematian Qi. Seorang ahli tahap kematian mendalam, petik 2, pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini segera menyebabkan ekspresi pasangan Zoukun sedikit berubah. Jari-jari kaki mereka mendorong udara kosong, ketika mereka menarik kembali dengan eksplosif. Seni bela diri yang kuat segera dilepaskan, dan dengan kejam meledak ke gelombang cahaya hitam yang berdesir ke arah mereka. Bang-bang, cahaya hitam berdesir melewati dan seni bela diri yang kuat yang mereka lepaskan hancur satu inci pada satu waktu. Untungnya, mereka sudah mundur dari jangkauan serangan. Pada akhirnya, mereka mendarat di pohon besar dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresi mereka sangat serius ketika mereka melihat sosok hitam itu. Boleh aku tahu tetua gua angin iblis mana kamu? Tanya Zougan dengan suara berat. Hihi, kamu anak muda selalu suka bermain game konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh gua angin iblisku menggunakan cara yang tepat, kalian semua harus berhenti membuat masalah. Sosok hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Ada tato kala jengking hitam di wajahnya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Iblis tua Mosie, ekspresi Zolgan berubah ketika dia melihat tato kala jengking hitam di wajah pria tua itu. Suaranya menjadi sedikit serak ketika dia berkata, tidak terduga bahkan tetua Mosie bersedia untuk keluar. Selain itu, kamu benar-benar bersembunyi di balik Zhou Gan telah mendengar tentang tetua ini. Yang terakhir adalah ahli tahap awal kematian yang asli-asli. Selain itu, dia juga seorang tetua dari Gua Angin Iblis. Biasanya, seorang ahli yang telah mencapai ranah ini sebagian besar akan menutup diri dan berkultivasi. Dan jarang bergerak. Namun, Gua angin iblis sebenarnya telah mengirim orang ini kali ini. Chen Ying juga mengerutkan kening. Mo Xie ini adalah ahli tahap kematian mendalam. Dan kekuatannya jauh melebihi mereka sendiri. Mereka tidak akan bertarung pada level yang sama jika mereka berbenturan. Selain itu, para ahli yang mereka bawa saat ini semua menghalangi para ahli gua angin iblis lainnya. Itu jelas bahwa mereka tidak akan dapat dengan cepat bergegas. Dua anak kecil. Orang tua ini akan mengesampingkan masalah ini karena gua semesta dan sekte iblis ilusi. Kamu mungkin masih bertahan jika menarik diri sekarang. Hihi, karena kalian berdua mengenal aku. Aku percaya bahwa kamu juga harus menyadari metode aku. Iblis tua Mosie membuka mulutnya dan tertawa. Giginya yang kuning gelap mengeluarkan aura dingin. Zougan dan Chen Ying mengerutkan kening. Mereka saling bertukar pandang dan melihat kengganan dan ketidakberdayaan di mata pihak lain. Mereka sadar bahwa iblis tua ini bukan orang yang baik, jika bukan karena dia waspada terhadap faksi di belakang mereka, dia pasti sudah menyerang dan membunuh mereka. Ayo pergi, duo Zougan sangat menentukan, karena tidak ada gunanya untuk tetap lebih lama, mereka menghentikan tindakan tidak berguna. Mereka segera melambaikan tangan, dan memimpin orang-orang mereka untuk segera mundur. Xie Yan memandang Zougan dan yang lainnya, yang ketakutan. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan tertawa. Ini semua berkat tetua Xie. Misi aku adalah untuk mengawal Menara Perak kembali. Secara alami, tidak ada yang salah. Iblis Tua Mosie melambaikan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Dalam hal ini, mari kita lanjutkan. Xie Yan buru-buru berkata, untungnya. Mereka menyembunyikan Iblis Tua Mosie kali ini. Kalau tidak, jika yang lain siap, mereka akan ditahan bahkan jika mereka tidak takut pada pihak lain. Ungu, Iblis Tua Mosie menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa itu? si Yan berbicara dengan suara kaget. Ekor kami belum dibersihkan. Mulut Iblis Tua Mosie menyeringai. Namun, ada aura jahat di senyumnya. Masih ada seseorang. Siyan Yan kaget. Matanya yang waspada dengan terburu-buru menyapu sekelilingnya. Tetapi dia sebenarnya tidak dapat menemukan orang yang tersembunyi itu. Ki, dia juga seseorang yang kamu kenal. Iblis tua Mosie tertawa. Segera, matanya yang gelap dan dingin menyapu hutan di belakangnya ketika dia berbicara dengan suara samar. Anak muda, berapa lama lagi kamu akan tetap tersembunyi? Kata-katanya memudar, tetapi masih belum ada gerakan. Seluruh hutan itu benar-benar sunyi. Bersembunyi di depan pria tua ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik dua. Iblis tua Mosie tertawa dingin. Segera. Dia menekankan jarinya pada ruang kosong. Riak yang berisi deatki meletus. Dan langsung berlari ke sepetak hutan tertentu. Setelah penyebaran ki kematian. Sepetak hutan hijau yang awalnya subur mulai cepat layu. Bang. Sebuah pohon raksasa tiba-tiba meledak, dan serpihan kayu kecil memenuhi langit. Dua sosok juga muncul di udara. Ekspresi mereka agak suram, ketika mereka melihat iblis Tua Mosie di kejauhan. Lindong, Siaian menatap kedua individu yang telah dipaksa untuk mengungkapkan diri. Matanya menjadi gelap dan dingin, ketika senyum buas muncul dari sudut mulutnya. Berat, alih-alih memilih jalan yang akan membuatmu tetap hidup. Kamu bersikeras menerobos ke neraka. Tetua he, kamu tidak harus membiarkan bocah ini melarikan diri. Petik dua, iblis tua. Mosiye menyaksikan duo lindung dengan mata acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengangguk pelan. Suara seraknya dipenuhi dengan niat membunuh karena kepala gua junior telah berbicara. Orang tua ini akan mengambil kedua kehidupan mereka bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 922, Serang. Ekspresi Lindung sangat suram saat dia melihat Iblis Tua Mosie dari udara. Bibirnya sedikit mengerucut N, penampilan yang terakhir agak melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada ahli top sejati yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam, di sisi Xie Yan. Kekuatan Iblis Tua Mosie ini jelas bahkan lebih besar daripada orang tua Bon jahat. Ini sedikit merepotkan. Lindong mengerutkan kening. Dengan ini, perkembangan situasi jelas tidak semulus yang dia bayangkan. Lindong, mengapa kamu sepertinya sangat terkejut? Kan? Xie Yan melihat sedikit perubahan pada ekspresi Lindong. Dan tanpa sadar mengeluarkan tawa dingin. Dia berbicara dengan suara seram. Aku sudah memperingatkan kamu bahwa ada beberapa orang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung. Sekarang. Kamu harus membayar harga untuk kebodohan kamu. Petik dua. Ini agak terlalu dini bagi kamu untuk merayakannya. Lindong memandang si Eyan. Yang suasana hatinya sepertinya melonjak dalam sekejap. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai sebagai tanggapan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri hari ini? Si Eyan mengejek. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Lindong tersenyum dengan cara yang aneh. Segera setelah itu. Dia menatap iblis Tua Mosie saat dia tertawa. Tidakkah kamu sangat penasaran ingin tahu bagaimana aku memukuli lelaki Tua Bon itu hingga ke keadaan seperti itu? Aku akan memberi kamu jawaban sekarang. Petik 2. Swoosh. Lindung melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Cahaya merah-merah keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi sebuah kuali merah besar yang menggantung di udara. Gelombang demi gelombang riak mengejutkan terus menyapu keluar dari dalam burning sky cauldron Harta Yuan murni, iblis tua Mosie menatap burning sky cauldron Saat ekspresi di matanya sedikit berfluktuasi Segera setelah itu, dia mengeluarkan tawa yang aneh Tidak disangka kamu benar-benar memiliki harta yang begitu besar Mata iblis tua Mosie ini sangat tajam dia langsung melihat bahwa Burning Sky Cauldron dari Lindung ini tampaknya memiliki tingkat kelas tinggi. Harta Yuan murni dari kelas ini dapat dianggap sebagai harta tingkat teratas bahkan di Gua Angin Iblis. Memang sedikit bisa dipercaya bahwa Lindung berhasil menggunakan hal ini untuk menangkap pria tua Nefarious Bond itu lengah. Namun, harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan anak nakal sepertimu. Kamu harus membiarkannya dalam perawatan tetua ini. Petik 2. Iblis Tua Mosie tertawa aneh. Suaranya basah oleh keserakahan. Harta Yuan murni kelas tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Jika dia bisa merebut Burning Sky Cauldron ini hari ini, kemungkinan dia tidak perlu terlalu takut bahkan ketika bertemu dengan seorang ahli top di tahap kematian mendalam yang sempurna. Kamu harus menunjukkan kepadaku kemampuanmu jika kamu ingin merebut milikku. Mulut Lindong terbuka dan tersenyum aneh ke arah iblis tua Mosie. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara ke arah Mulingshan di sampingnya. Aku akan berurusan dengan hantu tua ini. Sisanya akan diserahkan kepada kamu. Apa yang kamu katakan, tidak masalah. Mulingshan mengangguk dengan gembira. Saat ini, dia sudah memulihkan kekuatannya, dan telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Siyayan itu hanya di puncak tahap kemajuan mendalam kehidupan. Sangat sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Lindong tertawa kecil melihat ini. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah memutar kepalanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dan pilar lampu merah-merah segera meletus dari burning sky cauldron dan menutupi iblis tua Mosie. Cactus, diri Lansia ini tidak akan sombong seperti orang tua Nefarious Bon itu. Namun, tubuh iblis Mosier yang lama bergerak dalam mode seperti hantu setelah melihat pilar cahaya melayang dan menghindarinya. Dia adalah orang yang berhati-hati dan paranoid. Karena dia tahu bahwa itu orang tua Nefarious Bone telah terluka oleh Burning Sky Cauldron. Itu wajar saja bahwa dia tidak akan dengan mudah membiarkan lindung menghisapnya. Apakah kamu masuk atau tidak tidak akan terserah kamu. Namun... Lindong hanya tertawa dingin ketika dia melihat Iblis Tua Mosie, yang tubuhnya melayang seperti hantu. Jika ini sebelum Burning Sky kaldron memiliki 8 Burning Sky Guides, dia mungkin tidak dapat dengan paksa menyedot Iblis Tua Mosie ini ke Burning Sky Cauldron. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang. Bang, segel tangan Lindong berubah dengan kecepatan kilat. The Burning Sky Cauldron segera bergetar dan benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Hah. Ketika tubuhnya dengan cepat menarik kembali, ekspresi iblis Mosie tua berubah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, bayangan tiba-tiba turun dari langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Lampu merah-merah menyala, dan menelannya dalam satu gerakan seperti mulut binatang buas yang aneh. Ling Shan serang cepat dan rebut menara perak. Lin Dong segera berteriak dengan suara keras ketika dia melihat iblis tua Mosie menelan ke dalam burning sky cauldron. Tubuhnya bergerak dan segera bergegas ke dalamnya Bocah ini, Xie Yan menatap Burning Sky Cauldron yang telah menelan iblis tua Mosie Saat ekspresinya berubah sedikit Namun, dia dengan cepat tertawa dingin Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menjebak Mosie yang lebih tua dengan hanya mengandalkan harta Yuan murni? Dia adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli dan berkali-kali lebih kuat dari orang tua Nefarious Bond. Petik 2 Hei, apakah kamu akan menyerahkan menara perak? Atau apakah aku harus melakukannya? Tubuh kecil dan mungil Mulingshan melayang di depan Xie Yan. Penampilannya yang tersenyum sangat lucu. Kamu hal kecil yang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku seseorang yang akan bersikap santai pada seorang gadis? Bunuh dia, mata Xie Yan gelap dan dingin. Dia sudah sangat marah pada Mulingshan sejak saat itu di tempat lelang. Wajar jika dia dipenuhi dengan kebencian sekarang setelah mereka bertemu. Dimengerti, beberapa orang di belakangnya segera berteriak setelah mendengar perintahnya. Kekuasaan Yuan yang perkasa meletus. Longswords yang tajam di tangan mereka menarik busur yang tajam. Sebelum menyerang Mulingshan dengan kejam. Mulingshan sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah itu. Dia mengepalkan tangan mungilnya dengan erat dan melemparkan pukulan ke depan. Gemuruh, Yuan Power tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar di depannya saat pukulan itu dilemparkan. Cahaya biru melonjak dan seekor paus besar muncul. Itu disertai oleh kekuatan yang besar dan kuat. Karena itu menyerang para penyerang dengan kejam. Bang Bang. Lindong tertawa kecil melihat ini. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah memutar kepalanya.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 Longswords yang terbungkus dalam Yuan Power di tangan mereka juga hancur berkeping-keping satu inci pada suatu waktu. Sebuah kekuatan luar biasa menghantam, menyebabkan dada orang-orang itu runtuh. Beberapa mulut penuh darah segar diludahkan dengan liar, dan tubuh mereka didorong di sepanjang tanah, menciptakan bekas luka panjang. Xie Yan memiliki ekspresi buruk saat dia melihat bawahannya dikirim terbang dengan satu pukulan dari Shan. Ketakjuban berangsur-angsur naik di matanya. Sekarang giliranmu. Mulingshan tersenyum menatap Siyayan dan berkata. Teknik menghancurkan Raja Langit Underworld. Ekspresi Siyayan suram. Dia dengan cepat melangkah maju. Segera. Ki gelap mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Ada aura jahat yang samar-samar hadir. Tampaknya telah berubah menjadi sosok ilusi besar di belakangnya. Ketika tekanan kuat membentur. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata besar Mulingshan berisi kejutan, saat dia memandang Xie Yan. Sambil tertawa, kedua tangannya memeluk udara, dan live death coffin cover, yang dua kali ukurannya, muncul dalam sekejap. Segera, jari kakinya mendorong ruang kosong, dan tubuh mungilnya melewati udara. Tutup peti mati kehidupan di tangannya memancarkan lapisan cahaya hitam, saat itu dengan kasar menamparkan Xie Yan. Di dalam Burning Sky Cauldron, ekspresi iblis Tua Mosie sedikit suram saat dia menyaksikan lindung melayang di udara di depannya. Matanya menyapu ruang di dalam kuali. Ketika dia tertawa dengan cara yang aneh, aku harus mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, apa yang dapat kamu lakukan padaku bahkan jika kamu berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini? Petik 2. Aku memiliki sarana aku sendiri untuk menghabisimu. Lindong menyeringai dan berkata, apakah begitu? Mata iblis tua Mosie berubah dingin. Dia maju selangkah, dan anehnya tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di samping Lindong. Setelah itu, cakar tajam dengan cahaya hitam yang mengelilinginya mencengkeram punggung Lindong. Mendesis, mayat hitam melintas dan muncul dalam hantu seperti mode tepat ketika serangan itu akan mendarat di tubuh Lindong. Tampaknya tidak melakukan apapun. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di belakang lindung seperti perisai daging yang dengan paksa menerima serangan itu. Bang, serangan iblis tua Mosie banyak mendarat di Sky Devouring Course. Namun, tidak banyak pengaruhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul. Dan Sky Devouring Course sedikit tersentak. Ketika riak dengan deatki benar-benar menghilang. Apa? Ekspresi terkejut melintas di wajah tua iblis tua Mosie. Setelah melihat bahwa serangannya tidak mampu melakukan bahkan kerusakan sekecil apapun pada mayat Sky Skydeforing. Aku mungkin sulit bertahan bahkan beberapa pertukaran melawanmu dalam pertarungan langsung. Namun, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhku di tempat ini. Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku.